Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat tani Sahabat sahabat Teman-teman yang budiman Selamat berjumpa kembali dengan saya Channel-Channel Ikhtiar Tani Di saat ini semoga anda sekalian Ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sehat, jasmani dan rohani Banyak milik, banyak rejeki Barokah hidup, barokah keluarga dan barokah semuanya Uh, saya di sini akan membahas tentang berbagi sedikit ilmu tentang polinasi atau mengawinkan paneli ya, mengawinkan paneli atau peng, uh, mengawinkan angkrek gitu kalau kalau orang-orang tua dulu itu di daerah sini itu anggrek ya. Jadi masih asing itu ya namanya paneli itu, padahal ini anggrek jenis paneli gitu. <tuh> Yang memang kata kata orang-orang di sini, kata orang tua, kata banyak kendala tentang penanaman paneli ini, diantaranya itu masalah mempolinasi. Polinasi ini memang diantara sebuah tantangan bagi bagi petani paneli Karena katanya memang sulit Padahal di dunia ini tidak ada yang sulit kalau kitanya sungguh-sungguh Asik deh, asik Kalau kita sudah polinasi paneli itu ada rasa bahagia, ada rasa uh, senang hati maka dengan, dengan ini dengan channel Artani, kita, saya akan mencoba menjelaskan tentang polinasi paneli bagaimana sih polinasi paneli ternyata sangat mudah sangat mudah cuma yang itu mengatur waktu kesibukan kita sehari-hari kalau kita fokus Uh, merawat atau mengelola paneli tanaman paneli kita pasti pasti sukses insyaallah insyaallah sukses maka dengan itu penanaman paneli ini harus terus terus dirawat terus terus jangan sampai kita terabaikan karena <tuh> satu satu hari ataupun satu waktu tidak dipolinasi di saat paneli berbunga, maka bunganya tidak akan berbuah. Dalam satu tandan itu minimal ada 5 buah paneli. Itu lima kali polinasi. Jadi satu tandan ada lima buah, berarti lima kali polinasi. Yang sukses. Ada juga yang gagal. kan. Kalau polinasinya gagal, pagi-pagi dipolinasi, maka sorenya bunga itu kejatuh. Kalau yang tidak gagal dipolinasi pagi-pagi maka besoknya juga mesti kena ada utuh itu si bunganya. Untuk itu mari kita saksikan jangan dulu di skip tonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya kita membaca shalawat Jibril dulu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Baiklah sahabat hortikultur ini kita saksikan kita mempraktekan polinasi cara mengawinkan tanpa saksi mengawinkan tanpa ipekah dan tanpa ada resiko dapur tapi ini cukup dengan berdua saja polinasi bunga panili. ini bunganya Alhamdulillah sudah bunganya sudah dan sudah mau dikawinkan ini nah kalau sudah begini maka ini sudah layak bentuk dikawinkan Kawin tanpa nikah nih, kawin oh. tanpa nikah ya, dikawinkan. Wow. Kita pakai ini, pakai jarum, pakai jarum ya. Ini sudah dikawinkan ya, sudah dipolinasi barusan. Aduh, mohon maaf mohon maaf saudara-saudara teman-teman sahabat yang baik hati ternyata tidak terekam ya ininya hp tidak ada yang memegang ya jadi disimpan tripodnya kurang bagus mohon maaf mohon maaf besok-besok aja Insya Allah besok besok di Disambung lagi, insya Allah, ternyata tidak terekam. Ya, singkat, di, singkat siri ini, kembangnya dipetik saja, dibuang saja saja wow kelihatan malik ya nana. Sarinya, titik sarinya diangkat, diangkat, kemudian ditekan, sudah tekannya dengan perasaan ya perasaan. loh. Eh, ini yang kemarin, ini yang kemarin, ini yang kemarin, yang kemarin ini. Allah, gitu. jadi. Eh, intinya satu tandan itu jangan terlalu banyak. Inilah minimal lima tujuh atau sembilan jangan semuanya, ini jangan semuanya dikawinkan, karena kalau semuanya dikawinkan, nanti buahnya kecil-kecil nah, kalau semakin kurang lima misalkan pasti buahnya akan besar-besar seperti -besar. ini besar-besar ya terima kasih ya sip